kau ingin disayang banyak orang Jadilah orang yang rendah hati Wahai Putraku Makin rendah hati Makin disayang banyak orang Wahai Putraku Bila saudaramu banyak Penggamarmu banyak Nanti kau akan berlimpah rezeki Wahai Putraku Orang rendah hati tidak suka mengada-ngada, tidak suka memarik-marikan diri, tidak suka menonjolkan diri. Wahai putraku, orang yang rendah hati itu bagaikan bayangan bintang sumur. Wahai putraku, kalau dilihat, tampaknya rendah sekali, dalam sekali. Padahal hakikatnya bintang tinggi sekali, mulia sekali, wahai putraku. Orang yang rendah hati, wajahnya teduh, enak dipandang. Hatinya sejuk, nyaman didekati, wahai putraku. Orang yang rendah hati, aura menebar pesona, wahai putraku. Or orang yang rendah hati sulit terlupakan, wahai putra. Orang yang rendah hati akan nampak polos, hatinya terbuka, sikapnya lugu, tidak mengada-ngader wahai putra. Orang yang sombong, takabur, buruk dan tinggi hati, mereka akan dibenci dan dijauhi banyak orang wahai putra. Mereka akan dijauhi nikmat dan rezeki wahai putraku. Orang sombong itu hatinya panas, tidak nyaman didekati. Orang tinggi hati itu jiwanya gersang, tidak sejuk didampingi, wahai putraku. Pikirkan. Ketika air hujan turun, air mengalir dari darat yang tinggi. Kedataran yang rendah Wahai putraku Air menggenang Dan mengalir ke selokan Dari selokan Air mengalir ke sungai Karena lebih rendah Wahai putraku Dari sungai air mengalir ke laut Karena lebih rendah Wahai putraku Dari laut air bergerak Menuju samudera Karena lebih rendah Wahai putraku karena samudera lebih rendah dari laut Dari sungai Dari selokan Orang rendah hati Itu banyak penggemarnya Wahai putra Pikirkan Wahai putra Hidup itu harus saling memberi Kadang memberi dan kadang menerima wahai putra. tidak harus memberi terus dan tidak menerima terus wahai putraku kalau selalu memberi atau menerima terus itu salah wahai putraku karena lama-lama si pemberi akan bosan wahai putraku Diberi kok Tidak mau membalas Tidak punya perasaan Kalau selalu menerima Atau menerima terus Itu juga salah Wahai putraku Karena lama-lama Si penerima akan merasa malu Wahai putraku Tidak punya harga diri dan merasa berhutang-hutang Wahai Putra Serendah apapun manusia Tetap punya perasaan Wahai Putra Yang paling indah Adalah Saling memberi Take and give Persaudaraan akan abadi Bila kita saling memberi Wahai Putra Walaupun pemberian itu tidak seharus sama Walaupun yang diberikan itu tidak harus seimbang wahai putraku Orang kaya memberi sepotong roti pada orang miskin Orang miskin membalas dengan sepotong tela pada orang kaya Itu sudah seimbang dan itu sudah baik itu sudah indah wahai putraku Kalau orang kaya memberi sepotong roti Orang miskin harus membalas dengan sepotong roti juga Roti dari mana, uang dari mana untuk membeli roti wahai putraku Orang miskin hidup saja sudah pas-pasan Orang miskin mana ada uang untuk membeli roti wahai putraku Pikirkan, Allah memberimu banyak padamu wahai putra. Kau cukup sedikit saja memberi pada Allah. Yang penting kau membalas pemberian Allah wahai putra. Yang penting kau tidak pelit dengan rezeki Allah. Allah sudah mau merasa bangga padamu wahai putraku. Bila Allah memberimu rezeki satu juta. Cukup sisihkan 25.000 ribu saja wahai putraku Allah sudah merasa bangga padamu Syukur-syukur kau bisa memperiuti banyak wahai putraku Pikirkan Terkenal itu tidak sama dengan sukses wahai putraku Banyak orang jelek terkenal Banyak juga orang gagal yang terkenal wahai putraku Terkenal tidak identik dengan kesuksesan Ada orang sukses yang terkenal Ada juga yang tidak terkenal Wahai Putra Ada orang baik Yang terkenal Ada juga yang tidak terkenal Wahai Putra Dan banyak sekali Orang gagal dan jelek Yang tidak terkenal Wahai Putra Terkenal Bisa berupa nikmat atau laknat popularitas, atau manfaat popularitas yang manfaat bagi diri atau orang lain adalah nikmat Wahai Putraku. Popularitas yang merugikan bagi diri dan orang lain adalah laknat Wahai Putraku. Terkenal. Yang membuat diri makin dekat Allah Adalah nikmat wahai putra Terkenal Yang membuat diri makin jauh pada Allah Adalah laknat wahai putraku Masur Yang membuat makin tekun ibadah Adalah nikmat wahai putraku Masur Yang membuat makin lalai ibadah Adalah laknat wahai putraku Pikirkan Untuk kepentingan ibadah orang biasa lebih kusut dan istiqomah daripada orang terkenal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ini, saya ucapkan terima kasih saya selamat berhubung. atas nama pribadi banyak sekali khilaf dan salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Ini adalah konten motivasi dan nasihat untuk kabus ya. Terima kasih semuanya. Salam selamernya, salam saudara, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.